Emosi para pemain Uruguay nampaknya tak bisa dibendung lagi usai mendapat hasil menyakitkan di pertandingan akhir fase grup Piala Dunia 2022 melawan Ghana. Drama gol injury time yang disuguhkan timnas Korea Selatan saat melawan Portugal memang begitu menyayat hati dan menguras emosi. Bagaimana tidak, Uruguay yang seakan di atas angin dengan dua golnya ke gawang Ghana. Seakan terpental jauh ke dalam jurang kepanikan kala mengetahui Korea mampu mengembalikan keadaan di masa akhir laga Dalam keadaan tersebut Baik Korea maupun Uruguay masih harap-harap cemas akan nasib mereka nantinya Tersisa waktu sekitar 5 menit untuk menentukan Apakah drama Korea akan berakhir bahagia Atau kembali pecah menjadi tangisan Kini hanya tinggal Uruguay yang masih bisa menentukan endingnya Korea hanya perlu menunggu di sisi lapangan, semua pemain dan ofisial Uruguay mulai panik. Sampai-sampai El Pistolero tak mau hanya duduk di bench dan menonton saja. Ia bangkit meneriaki dan menyemangati rekan-rekan setimnya yang masih berjuang di dalam lapangan. Uruguay yang tadinya hampir dipastikan lolos, kini mendapat target baru yang nampaknya akan sangat sulit dicapai dalam waktu hanya 5 menit. Meski mungkin mereka tetap percaya, segala sesuatunya masih mungkin bisa terjadi dalam sepak bola. Lalu terjatuhlah Cavani di dalam kotak penalti seusai dijegal oleh Seido Alidu. Semua orang berteriak kepada wasit, memintanya untuk memberikan tendangan 16 pas yang akan menghasilkan kemungkinan gol lebih dari 50%. Namun sang wasit tak bergeming dan menganggap tidak ada pelanggaran yang mengharuskannya memberi penalti dan VAR pun menyetujui keputusan tersebut. Tak lama kemudian, peluit panjang pertanda akhir babak 2 pun berbunyi. Emosi para pemain dan staf Uruguay pun memuncak dan terpusat kepada wasit. Para pemain mengerubuti wasit, mempertanyakan keputusannya tidak memberi penalti dalam pertandingan ini. Mereka beranggapan seharusnya Uruguay mendapatkan dua kali tendangan penalti akibat pelanggaran kepada Darwin Nunes dan Edinson Cavani. Mereka mengejar wasit dan melakukan protes kepada wasit Sibert. Namun itu tak mengubah apapun. Luis Suarez yang biasanya paling suka membuat onar. Kali ini hanya bisa tertunduk lesu di bench, air matanya tak bisa lagi dibendung. Ia begitu terpukul dengan hasil akhir pertandingan. Lain halnya dengan Edinson Cavani, kekesalannya memuncak setelah wasit tak menggubris protes yang diajukannya. Tak puas mengejar wasit, ia pun melampiaskan amarahnya dengan memukul layar VAR yang ada di lorong stadion hingga terjatuh.